Saan baru agar selamat selalu? Ini panduan untukmu: mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh, ayo, yo yo ayo. Baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu: mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh, wah yo yo. Jangan ganding Kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu Mau berangkat cek suhu tubuh dulu pakai masker selalu yo o oh, o oh, wa yo wa,